Allah Allahu akbar dua kali. Dua kali pun baca riyul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy Disonal di TK. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, cuy ya. Dan seperti biasa, saya cakap, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP, cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan korang, cuy ya, yang mana kita akan mereaksi uh, ceramah atau dakwah dari ustadz Syamsul Debat cuy. Uh, Di sini kita masih mengambil video dari ini, cuy ya, yang teman-teman kirimkan itu masih video dari channel Senyum Ustadz ya. Jadi, kita juga harus berterima kasih juga dengan channel uh, apa, senyum ustadz ini, coy. Yang terpenting sih, kita bisa mendapatkan uh, hiburan dan juga pengajaran gitu ya. Kalau kita mereaksi uh, ustadz favorit saya ini, cuy. ustadz Syamsul debat. Oke, buat korang yang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, coy ya. Dan sekali lagi, buat korang yang ingin mengambil video saya dan mengupload ulang di TikTok, cantumkan kreditnya cuy, itu aja sih cuy ya. cantumkan kreditnya cuy saya izinkan, 100% saya izinkan, tapi cantumkan kreditnya cuy layaknya saya juga mengambil uh, video dari senyum ustad itu saya selalu mencantumkan kreditnya cuy Malahan saya cantumkan linknya di situ cuy saya cantumkan link ini videonya dan nama channelnya ini itu lebih itu lebih sopan ceritanya cuy oke okay, dan di sini saya sudah menyiapkan videonya cuy ya saya sudah menyiapkan videonya mana judulnya itu adalah tunggu kita baca dulu cuy ya judulnya adalah hmm, kisah lawa Cina mu'alaf dengan Imam terlupa surah gimana sih kisah lawa Cina ya Cina mu'alaf dengan Imam lupa surah kalau Cina mu'alaf saya paham cuy ini Imam terlupa surah Terlupa surah itu kayak Lupa-lupa surah Itu gimana sih Ustadz Syamsil debat Saya gak paham ini cuy Kalau uh, kisah lawat Cina mualaf saya paham Tapi yang satunya ini saya gak paham cuy kurang bisa jelaskan di bawah cuy ya kurang bisa jelaskan biar saya paham cuy Oke dan tanpa berlama-lama lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya ada siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu, peng. Istighfar nih, yang tak tahu dalam buku amalan kita, contoh kita buka amalan gitu kan, catatan gitu, orang timatim dicatatkan amalan gitu kan. Kalau oleh kita istighfar, satu istighfar, contoh buatlah seribu kali saja. ini di masjid ya, uh, Ustaz ceramahnya di masjid, nggak tahu nih malam kan, siang ke? As-salah Allah, as Allah, as-salah Jangan tu buat seribu. Buat lepas subuh dua ratus, lepas zuhur dua ratus, lepas asar dua ratus, sampai isyakkan dua ratus, cukup seribu sehari. Hmm. Kalau balon tu seribu kali penat, langsung tak buat lagi lah. Hmm. Jadi, bila kita ada catatan dosa kita, setiap satu istighfar tu padam satu dosa. Padam satu dosa. Padam satu dosa. Tengok berlebih pula istighfar ni. Macam mana? Buka pula muka surat semalam. Buka pula muka surat sebelumnya. Itu sebab kena banyak istighfar ah minta ampun dan yang ketiga kejaba kejalah rahmat pertama hidayah kedua magfirah yang ketiganya rahmat daripada Allah nak dapat rahmat daripada Allah tak ada cara lain dengan cara ibadahlah banyak-banyak ya betul betul sembahyanglah banyak-banyak ibadah kalau ingat peristiwa israk dan Mi'raj ah tengok israk mikraj pula dah memang cover tu setahun punya ceramah kan Isra' Mi'raj waktu Nabi naik satu tangga satu tangga jumpa dengan Nabi Ibrahim Apa Nabi Ibrahim berkata? Nabi Ibrahim berkata tak pernah aku tengok umat yang paling kurus kering Umat kau lah wahai Muhammad Kurus kering kenapa? Umur dah lah tak panjang pemalas beribadah Ya yeah, ya yeah, ya yeah. hmm? Umur dah lah tak panjang Pemalih. pemalas pemalas huh? pemalas Semayang wajib yang sunat buat yang malas nak buat kita kalau pergi Mekah kan, buat oh, semayang sunat, coba tengok macam Sementara tunggu subuh tu, jap semayang. Patut betul naik. Semayang pulak, tahajud, Allah Lepas tu naik pulak Sus Tawbani, sunat taubat, buat pulak. sunat-sunat poli. Buat lagi sunat tasbih membuat Allah. Patut tu buat lagi. Sangkad-kadang tu diangkat takbir dulu. Niat sampai kemudian. <t> <gulia> banyak lah semayang. Betul tak? Betul. Kita kat Mekah dan Madinah. Senang betul. Memang cakap. Kau sana tak rasa apa? Kenapa jadi macam tu? Di Mekah Madinah, kenapa macam tu? Sebab di Mekah Madinah tak ada siapa bawa pangkat pergi. Tak Tinggal anak bini kita punya harta benda tinggal semua kita bagi sana. Memang nak ibadah je. Tak nak fokus apa-apa. Lantaklah apa nak jadi. Pikir pasal dunia pun susah. Pikir pasal selip, hilang. Saya dulu pergi bawa wah siap punjut. Masa pergi tu punjut kan tempat isi islipa tu. Menguncang tu. Ha ikat ikat dengan reben ada color letak dekat rak ingat rak nombor berapa ingat rak nombor apa dekat Mekah Masjidil hmm. Haram ingat dekat tiangnya rak nombor berapa balik itu bukan selipar lagi dengan rak-rak hilang ha Nabi Allah betul kan rak tu ada tayang kan hilang. Ah, tak ada apa tapi kita marah <tik> tak ay, tak, ay, tak ay, apa man. jalan halal halal kat depan sana ada selipar lambak pula pas sarung lagi lawaklah pada selipar yang hilang <tik> betul itu <tik> semua orang pergi Mekah Madinah kita kena bagi galakan Ya, ada sahabat-sahabat pergi Kau pergi sana pergilah Bagus Kau muda-muda ni pergi Pergilah Ada penuh orang pergilah ini, ini takut Kau lantak lah kau hmm, Kau dah lah tak pergi masjid Kau siap <tuk, lah tuk, kau tuk, tuk, Tak tin. nampak tak tidak kaabah ni bosak kaabah tu pun pula tak nampak Ramai dah yang tak nampak Kau siap lah kau Kawan tu tak tidur dalam kaput terbang Kau nampak ke tidak Nampak Nampak ke tidak kan turun dia turun sampai kat hotel dia tak tunggu lah dia tinggal beg dengan apa tinggal dia terus jalan terus pergi masjid balik merawang dia Ustaz Ustaz kenapa saya tak nampak Kak bar, Ustaz banyak dosa saya Ustaz sabar Pakcik ini Madinah <laughs> <laughs> mana datang eh Kak sini memang tak ada Kak Bah Ria tu masih di Madinah Wah, pakcik Dia masuk Masjid Nabawi cari Kak Bah nak <tinyat> jumpa Ha, tu lah orang kenal takde ilmu kan Kau takut kan dia lagi Ha, sampai ke dekat Mekah kan Majid dia larang Nampak dah, nampak-nampak dia tu Eh, kadang -kadang orang kita gitu, ni eh, Siapa nak pergi, pergilah Takde masalah, pergilah Mana-mana travel pun pergi Tapi ati-ati, banyak travel dia menyipu sekarang ni Dia jaga yeah, yeah, Travel yeah. kan ni eh, syaratnya Kementerian pelancongan dah letak Kalau bawah daripada 4,900 Bohong dia RM4,900 dan ke atas. Jangan percaya lah. RM4,000, lagi RM3,000 dia datuk sponsor. Jangan percaya. Hmm. Sudahnya tawaf kakek lain. Petang dah sampai kulit tengah tu. Ay, cepat balik. Balik hari je. Macam tu. <laughs> tak pasal kan. Siapa yang nak pergi dengan saya, insya Allah boleh. Dekat HB Travel, insya Allah boleh. Saya HB dan KRS Travel. Oh, kat belakang okay. tu ada booth. Ni bukan promo, tapi lebih kurang. Ha, <laughs> <laughs> <Sabi kurang>. ha, <laughs> Yang penting pergi, tak kisahlah dengan sesiapa pun pergilah Sini pun ada travel-travel tertentu, dah pergi, dah daftar, pergi je Pergi, jangan tak pergi Eh, Saya kata ibadah kena banyak-banyak Tapi nak ibadah ni pula, kita tanya-tanya tentang ya? kesempurnaan ibadah itu. Ibadah aku ni orang ta'ala timur ke tidak? Macam mana pun ada empat perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah Pertama, mesti dengan ilmu hmm. Jangan main ikut-ikut aja, mula-mula nak belajar, betul ikut ikut-ikut, tapi kena belajar mengaji kena belajar, solat kena belajar, hukum kena belajar yeah, yeah. saya pun belajar lagi bukan kata dah pandai, semua mana tak tahu belajar ha, tu sebab kalau saya pergi dengan kuliah-kuliah dekat seman kan, saya kena suruh-suruh belakang nyuk belakang-belakang tiang kerana hmm. penciaman tu tak boleh nampak saya belakang dia nampak, oh ada, selebat rupanya, jadi patut dia cikaman dah lain belakang-belakang kan jadi saya kena menyeruk belakang Dengar betul, kena pergi turun-turun Semayang kadang Benda basic je, kat habis pun, ramai salah Allah Ada yang angkat tu, tarik belakang tu. Bawa ke depan tu, baru sampai Ada? Apa hal, sekali dia angkat habis Allah, utrupulah, tarik belakang balik sebelum, Allah, tarik belakang balik Ada yang ke atas tu ni? Ada yang kau ibu jari tu kena-kena, kena-kena dengan cuping keringa, baru sahur yeah. dia belajar, Allah, Allah kena-kena tu. Kawan tu masa perang, cuping dah tak ada tu, <laughs> Contoh kan, kadang -kadangnya. Yang disampaikan ustaz ini benar adanya, cuy. Saya pernah mendapatkan hal yang macam itu, je. Saya nggak tahu itu ajarannya yang berbeda atau gimana, saya nggak tahu, cuy. Kena belajar, kena belajar. Lepas tu, bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. suka-suka dia je kan, baca belajar yang paling popular sekali wa ro maldu bi alaihi wa la illin tengok eh, lepas tu amin tak kira tu umur berlumba siapa paling panjang sekali Semua di tajwid tu <laughs> Ini benar banget. Ini benar banget. Kalau solo Jumat pasti banyak yang seperti itu cuy. Apalagi di kampung saya sih. Anak, eh, apa budak-budak lah orang yang sudah dewasa pasti macam itu sih. Nggak tahu kenapa. Kenapa Amin itu harus dipanjangkan gitu ya? Belum siapa yang paling panjang suaranya gitu ya? Oh. Nggak kan, bilang kata Allah akbar cukup. Tidak panjang dia belajar dengan Ustaz tu. Waktuku Allah ku dalam tu hati. Sahaja ku solat maghrib. Tiga mengikut imam. Dia gagaplah dalam hati pun gagap. Ah, Sasa-sasa sasa dalam hati mengagap. gagap. Dia jadi Allah. U'ak kembar. Ya lah men. Betul. Huh? Menghayati ya. Betul. Sampai ngacau orang lain. Musuh, Allah. Allah. Allah. Oh, awas ular ya Allah dia ni bukan ni. Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi nak jadi imam. kadang-kadang bukan sinilah tempat lain saya tengok. Lama sangat. Ya ya. Auzubillah min syaitan. Aku lauzubra bin nas. Malikin nas. Min syarri waswasil khannas. Allahu Akbar, Ya Allah, ni nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah muluk ni. Ha, tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu Bawa ke tengah tu jadi isu tu Dekat tempat saya dulu dia Saya semayang tu ada Bila bawa kan bulan puasa Kita bawa budak-budak tafiz jadi imam Ada yang sebut tu Ilmu tak ada jangan cakap Dia boleh cakap tu Bagi budak-budak tafiz koranglah pahala kita semuanya maaf ah tu Dia kata Budak tu belum kahwin Gara-gara kahwin ya Payah betul Belum kahwin Pahala kita sama je Yang risau Budak tu je sebab dia belum kahwin Oh, Tapi dia jadi okay. imam, tak salah. Tak efek kita pun. Oh, Budak ii, tu ii, bagus. Ii, bacaan ii, dia. Bukan baca berpanjang lama habis. Dia baca bukan macam kita. Baca. Hmm, ada kadang imam, ada kak. Imam yang huzur-hzur, gigi Tak apa-apa ada. Bacaan pun dah tak apa, -apa jelas. Wah! Wahakbar. Kita kat belakang waparah. Salah masjid. Wah, apa-apa ni? tu belakang tabir tu boleh. Ui, ayah tu. selam <laughs> masjid oi Lahir lima malam ni kena simillah milah panggil simillah rahman rahim sami ya allah halimah hamidah lima hamidah hadu <laughs> ancurang wei. Bagah. Kita apa belajar? Kena belajar. Kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu. Sebab itu dah tak ada ilmu nak duduk dekat imam. Duduk dekat imam ni banyak pala ni. Betul. Siapa pertama tu banyak pala dia betul. Tapi duduk dekat imam bukan sebarang orang. Buat imam tu terlupa malam tu. Ter Allah zina amanu senyap ulul alazi surah ya oh ini judulnya ya alazi sudah imam dah kuallah alazi ada sorang belakang tolong oh iya yeah, yang yeah, yeah. belakang ke ni tolong tolonglah tolonglah tolong, tolong. yang dia pula Tapi tolong dah to. siapa surah baca panjang tak oh, ya. <laughs> susah nak tengok imam terlupa kalau baca tiga kun tapi kalau kurang kadang-kadang terlupa Ataupun imam tengah sembahyang, tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang. Angin yang tak diundang. Imam Farakah yang melakukan. Imam tengah semayang. Tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang. Tergantung. Ap menjadi imam Farakah yang melakukan? Kalau ganti, takkan yang melakukan? Oh batal. Kenapa <tik> Dia ulang bincang orang. Ap? Uh. Aku kelakar banget sini. Aduh. Tidak diundang. Tentut. Imam al-Farakah. Yang belakang, Kena ganti. Takkan yang belakang tu. Oh, batar. Imam datar-batar. You like beating orang. Ah, parah macam tu. Kan? Tak ada ilmu. Macam kisah mu'alab ma oh. Ada mu'alab dekat dekat semat. Oh, ini mu'alab dia. Kisah Toru Abah saya sendiri ceritakan dia Muhammad dia dah biasa lepas Asar dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu kemudian dia masuk dalam kuali tunggu Maghrib. Hmm. Dia celup dengan tepung. Celup celup celup celup pisang tu celup-celup. Lepas itu azan Maghrib Allah, Allahu akmar. Dia akan lepaskan masuk pisang dengan tepung tu masuk dekat dalam kuali. Dia akan tinggalkan masuk sembahyang ikut imam. Hmm. Timing memang cantik. Imam bagi salamlah. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi Dia akan bangun pergi ke kuali tinggal nak angkat dan eh, pun pisang Uish, time nyempas ya malam tu imam tu kaya? Bismillahirrahmanirrahim Kuliah ya ayyuhal kafir antum abidun Wala antum abidun Ma abadtum Wala an abidun antum Ma, ma, ma situ <laughs> Dia bunyikan napal kat situ. Imam tu panggil, "Wala antum abidu nama." Abudu. Wala ana hamidun abadtum. Wala antum yang mualaf kat belakang. Hanguslah gunisan tu. Hanguslah ni, hanguslah. Udahnya oh, malam yang kalau berikutnya ada ilmu, ya, dia kata apa? Eh. Kalau ada ilmu Subhanallah. Ya ya ya. Tak dapat ya? Ya, Padahal lah, ya. Ya. Tuh, kan? Kata dia. Laqum didukum pada dalil Imam Gammi kan. Itu de ilmu. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia punya geram. <laughs> Itu waliadin taramari kau. Laqum <laughs> dinukum waliadin. Memanglah Imam dapat tapi tak semangat semalam tadi bercakap. <laughs> Itu waliadin taramari kau dia tanya. <laughs> En, itu sebab kena belajar Kena belajar Dengan Anda Gue gak tau Iji Gue yang ngakak Gue yang sendiri ngakak Sampai tersiksa seperti ini Mendengarkan ceramah Ustadz Syamsul Debat ini atau orang Sama dengan saya Iji Tapi saya Saya kok mendengarkan ini tuh lucu sangat gitu ya Aduh saya takut Saya ini ada ada kelain hancur yang <laughs> takut macam tuji. Tak tahu mengaji, baca mengaji. Ii, jangan main-main. Budak sekarang lahir anak pun tak tahu buat apa. Yang <tuh> India. Kenapa itu? Azan kiblat sini. Yang India tu. dia pegang anak menghadap muka macam di hospital. Ada? Allah Allah. Allah <tuh> Allah. Papa nilai masuk tingkat kanan tingkat kaki. Ada <tuh> yang nak perempuan komat tu pegang kaki. Ada? <tuh> Allah Allah. InsyaAllah. Itu namanya komat kaki. <tuh> yang seorang tu siap menangis nurse yang Cina tu siap cakap hai apa pasal lah apa pasal lah yang kawan-kawan dia cakap agaknya nak sulung agaknya nurse-nurse ni tak jadi kerja semua tinjallah kesiannya kenapa buat anak lagi dah terlibat hey, kena, imam pun cakap elok lah kau dah balik kampung ni kebetulan Bilal tak sihat besok kamu azan ya? apa nak gua pulak wah dia bahasa dia gua apa lah gua pulak ramai lagi orang lain gua pulak kena Kau ni, Abang dah bagi suara sesedap azan dah. Yelah, yelah, tapi Atok mana tolong? Dia cakap dengan tu Imam tu. Atok mana tolong saya? Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. <laughs> mana dia tak raja. Apa hal lah buat lirik? Kau tak kau tak tahu ke? Lupa. Gitu. Ayolah, besok aku buat lirik ke? Lepas tu pagi, pukul 3 pagi dia <laughs> dapat pergi dekat mikrofon tu. Pum, dia buat berumat. Hmm. Jangan lupa. Jangan lupa. Datang beramai-ramai, saya akan azan Gila betul Pak Umumat Orang kampung tak tidur ni Pukul 5 orang, orang surau Masjid pun sampai lah, azan lah cepat Nanti dulu, lirik gua Belum sampai eh. Kata, Imam bawa lirik Imam pun sampai, azan lah. Lirik mana lirik, dia pun bagi ha, ambil. Alamak Jawi lah pula. Lakam tu ada lah Rumi. Ha, ada semua dengar eh. Oh Allah Allah. Siapa tahu semua dengar je nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa imam tulis. Allah barallahu akbar dua kali. Dua kali pun baca. Dia lulus. InsyaAllah ilaha illallah Dua kali. <Gülüyor> Imam lah tepuk dari Al-Umah Yang hujung Allahu Akbar ha, Yang ini satu kali saja. La ilaha illallah pun Satu kali Parah ha, Jangan buat macam tu Sebab ilmu tak ada Ingat eh Nombor satu Mesti dengan ilmu <coughs> Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim eh? Kenapa video ini ngakak banget cuy? Saya nggak tahu kenapa ini ya, apa yang terjadi sama saya ini cuy. Aduh, aja sampai berkeringat, sudah berkeringat banget. Air mata bercuacu karena sampai nangis gue cuy. Aduh, di awal-awal ya, di awal-awal ceramah tadi itu kita bisa mendapatkan sedikit pengajaran gitu ya. Ini di pertengahannya Allah. Saya tentu kenapa, cuy. Kenapa yang semua yang dibahas oleh Ustadz Syamsul Debat ini di ceramah kali ini, cuy? Hampir semuanya itu pernah saya alami, gitu ya, tentang sholat, gitu ya? tentang sholat yang di, disampaikan oleh Ustadz Syamsul Debat itu pernah saya alami, gitu ya, pernah saya lihat, gitu ya? pernah saya tengok, gitu ya. Intinya seperti itu, Intinya seperti itu, Saya enggak tahu kenapa, cuy. Saya enggak tahu, saya enggak tahu korang merasakan hal yang sama seperti saya, apa enggak gitu ya, lucunya itu apa memang saya yang terlalu berlebihan terhibur atau gimana sampai saya ngakak seperti ini cuy saya takut saya punya punya ini cuy punya kelainan yang orang tak miliki gitu ya ya contohnya seperti ini cuy sedikit saja yang saya rasa lucu itu pasti saya ngakak banget saya nggak tahu kenapa gitu ya bagi kurang yang paham ini, kurang bisa jelaskan nih. Bantu jelaskan juga, J. Saya nggak ngerti J. Mungkin kurang ber beranggapan, ah, Endi itu tak lucu pun, tak kelakar pun kenapa Endi ketawa gitu ya? Tapi saya itu mer saya merasa itu lucu banget, cuy. Itu kelakar banget gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja, cuy ya. Uh... Kepelas saya pening banget ini, sumpah. Keringat, kepelas saya pening juga. Dan ya, terima kasih buat yang request ini, cuy. Kalau korang masih punya video-video menarik dari Ustadz Samshul Debat, ceramah-ceramahnya yang uh, di tempat lain atau ceramah yang tempat lain, korang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram saya, cuy ya. Sampai detik ini saya belum mendapatkan ceramah Ustadz Syamsul Debat yang sama.